Ini rasa parfum Ini rasa parfum kalau begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali Semoga dapat oh ini Inspirasi buat kita semua iya saat ini kita akan berangkat menuju perlaminan perempuan untuk acara hajat pernikahan saudara kita Tairi Nurrohman. seorang perantau dari Cirebon Jawa Barat kan? dengan seorang diri tanpa ada keluarga dan kita semua adalah keluarganya. Ini Buniyoan langsung beliau ada di acara sini. menyambut baik keluarga-keluarga yang mau datang dan berangkat nah itu baru gak nampain <tuk> eh, uh... kamu nyesingkin sama rempa, mari baje, hahaha, woo, kian rasa barpung, kian rasa barpung kalau begini. <tik> Sejauh video kali ini kita akan Berangkat satu rombongan untuk membawa atau mengantar dengan kita atas nama Firmu Goho dalam resepsi pernikahan beliau Tapi daerahnya satu jam perjalanan di lewat air sampai di Dermaga Rempah. Pemukiman serat milik TNI di Pegunungan Utara ini, guys. Dan selama satu jam ini kita di atas kulo atau perahu kecil. Mudah-mudahan dapat perjalanan dengan lancar dan ini adalah penampakan dari beberapa suku bangsa yang kekurangan karena ya. tiba juga kapal kayu dari Kota Baru yang mengangkut bahkan Lenggak, tarinya. Lenggak, <laughs> Hari ulang tahun mana? Hey. mana? Hey. Ini pergi menikahkan anak muda ini ya. Tadi Mas Peri Mas Aliman lah napa. Nah, ini pengantinnya.